Nabi Nuh pun maknanya duk ceraca ataupun duk kecik kemari sakut ke penamun dengan tamneng orang okay? orang okay. ada tamneng tak ada tamneng dia nak turut ajarin agama tak ada duk kira pasang yot tak nak harta benda bakar keturunan tak ini boleh kita kiyah daripada hak Nabi Nuh kecik dengan kaum dia sampai ke dunia hari ini pun boleh kita guna bermaknanya orang yang nak turut agama ni tak mesti katanya orang tu kena tinggi hitam saja orang tamadah apa boleh turut tapi kalau tak kenanya orang tak si turut agama sedangkan dia ceritik, dia bijak, dia pandai waktu bijak pandai dia dia tengok agama, dia pelekeh dia pelekeh katanya orang pakak pakai suncay agama dia kalau dia suncay ketik nampak jatuh Pangkat dia, tamneng dia, dan sebagainya. Aku Anulek, Kau Anuaminulak, dan Taba'ak Al Arzalun. Alahwa Ma'ilmi bima kano Yagmudun. إن حسابهم إلا على ربي، لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين، قالوا: "لئن لم تنته يا نوح، لتكونن من المرجومين". قال: "ربي إن قومي كذبون".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 Wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim Ayat 111 sampai 122 suratus syuara Sebagai sambung daripada kisah Nabi Nuh Salam Yang kaum dia mendusta Tak terima ajarin Nabi Nuh Ataupun tak terima pesene yang dipesai oleh Nabi Nuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat Sebelah ni Allah cerita lagi hubung dengan kata-kata puak-puak dia. Puak-puak Nabi Nuh kata lagu mana? Mereka menjawab, "Patuk ko kami percaya kepadamu. Sedang engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah pangkatnya dan hina pekerjaannya." Maknanya puak-puak Nabi Nuh kecek ni Tak bunyi Kaum Nabi Nuh Kecek dengan Nabi Nuh ni Iaitunya Aku nak Puak-puak aku nak turut macam mana Mung Padahal Mung ni Duk ajok Duk dakwah Duk royak Orang yang jadi pengikut Mung Hey Nabi Nuh Orang yang rendah-rendah Belakang orang miskin Orang fakir Kami nak turut Kalau kecek mudah-mudah kat orang-orang ke debel orang-orang hak ada tumben tinggi-tinggi dia tak taksi buruk tak, ajaran nabi sebab dia paham katanya orang hak duduk sekali dengan nabi-nabi adalah orang gnu -orang, orang yang hinu di kalangan orang ramai nabi nuh berkata dan apolah ada kaitannya pengetahuanku ...dengan pangkat dan pekerja mereka... ...ni... Abinuhum, Nuh pun... ...maknanya... ...duk ceraca ataupun duk kecek kemari... ...sakut ke Pan Amun dengan teman-teman orang... Okay? ...orang... Okay, ...ada teman, teman tak ada teman-teman... ...dia nak turut ajarin agama... ...tak ada duk kira... ...pasang... ...yup... ...tanak... ...harta benda... bako, ...keterunan... ...tak... Ha, ...ni boleh kita kiyah daripada hak Nabi Nub keceh dengan kaum dia sampai ke dunia hari ini pun boleh kita guna bermaknanya orang ada nak turut agama ni tak mesti katanya orang tu kena tinggi tameng saja, orang tamadah pun boleh turut tapi hak tak kenanya orang tak si turut agama sedangkan dia dik dia bijak dia pandai buat ke bijak pandai dia, dia tengok agama je pelekeh Ya pahe kata nyob orang okay, pakak sonchai ugamo, ah dia kalau dia sonchai getik napa jatuh pangkat dia tamaning dia dan sebagainya. In hisabuhum illa ala rabbi. Sebenarnya hitung amal mereka hanyolah terserah kepada tuhanku. Ning Nabi Nuh walaupun dia kecik dengan kaum dia. Tapi hati ni selalunya terikat dengan Allah SWT Ni lah Semua Nabi lagu tu lah belakang Apatah lagi orang-orang yang menjadi pendakwah Tok guru, babo, ustaz nak ucahkan Yang duk safar ilmu kepada orang ni hok ni lebih-lebih lagi Walaupun dia ngajar orang tak banyak orang Tapi hati dia kena terikat sama dengan Allah Setiap kali nak kecek, nak, nak safar ajarin Allah Ajarin Rasul kena telitah dalam hati ya Allah wajadilah hakku mengajar ni siapa masuk di dalam hati orang okay? otak orang okay? ha gitu ilmu yang aku sapa ni berkat ha tu bukit sio-sio royak-royak royak-royak roy, roy, roy, habi ada juga minta maaf ni dah orang hak pasang ngaja nok kepada duit nok kepada tamneng nok kepada pe leun chann go tu leun chann bah tu tak ada sekok sikit habuk Keikhlasan dia dengan Allah taala. Hak tu kah. Eh. Kalau kecek bahasa kapung mudah-mudah ping ping ping ping ping ping kecek boh boh boh boh boh sedak nampak kecek tapi tak ada berkat walaupun sikit. Tak masuk dalam perut orang, tak masuk dalam otak dan tak masuk dalam hati. Orang dia tak ada ikhlas. Sebab tu kita kena bubuh ikhlas tu tinggi dalam hidup belum pada kita nak sapa ajarin berapa-berapa kepada orang ni untuk orang yang mengajar saya kata apa lagi orang yang berpaksa khijau agama khijau tu khijau. walaupun nampak katanya Hijau, tak ada sakut dengan agama zahir pada zahir tapi kita orang islam ni tuk iriabut kita yang kita buat adalah sakut dengan dosa pahlawan belakang tak mesti katanya kena jadi tuk guru jadi jadi, jadi apa jadi uh, ustaz atau jadi baba tak Walaupun jadi pradhan borisak sekalipun jadi pradhan ongkong tu gong ningan semuanya orang Islam kita kena ikhlas. Tak ikhlas bolak sumbo. Insya-Allah kerjaa kita semua Allah Taala akan beri berkat. Nabi Nuh pun rabai kepada Allah, layak kepada Allah. Depa pop-pop dia sebenarnya hitung amal mereka hanyalah terserah kepada Tuhanku kalaulah kamu menyedari dan memahaminya kamu tidak berkata demikian tegamuk kau buat mengkecek dengan aku macam ni nabi nuh bukan suruh puak dia hormat kepada dia tapi nampak sopangan bodoh sangat mengkeceklah guning tegamuk kau ha tu gitu tu nabi nuh royak kepada kaum dia nak u cerdiklah ya, tu nabi-nabi ni dia cerdik dah dia nak mengajar kaum dia, umat dia nak uji jadi cerdik. Pas patoknya, sepatuk ke Kita orang yang terima ajaran Allah, ajaran Nabi, minta maaf dah. Nak jadi bodoh ke? Nabi sendiri itu dia sifat dia fatanah. Orang cerdik, orang bijak. Sebab tu orang tu ikut ajaran Allah, ajaran Nabi adalah orang tu orang cerdik. Nampak selalu witi, hidup dia pelan daripada dulu, dia tak gerti dogo doga dia, tapi Alhamdulillah lah ni, walaupun dogo juga dia mengaku katanya, dia tamadah ya. tapi dia orang cerdik, sebab apa tu? sebab dia turut ajarin Allah, ajarin Nabi Amma sungguh, mengikut penerengi ulama-ulama malam duduk roya, so so so, so, so, so Alhamdulillah, dia boleh duduk di atas jalan yang betul, yang benar inilah menunjuk katanya, orang tu orang cerdik Alhamdulillah tapi Nabi Nuh duduk kecek dengan puak dia Nabi Nuh ajar dan nasihat tergamuk kamu kecek lagu ni Masya Allah dah Nabi Nuh tak ada-ada suruh saya sebut sekali lagi Nabi Nuh bukai petua ing penyay Mung tergamuk kau kecek dengan aku lagu ni tak Nabi Nuh tak ada tak ada maksud lagu tu tapi rakyat kepada kau dia Mung nampak tak senonoh benar kecek lagu ni aku duduk siapa ni adalah ajaran Allah Bukir suruh, sujud kepada aku. Tapi hendaklah kamu takut kepada Allah dan ta'a'lah kepada aku. Dua kali belum pada ini. Fattakullaha wa ati'un. Yang Allah Ta'ala firman, kata-kata Nabi Nuh. Fattakullaha wa ati'un, ayat sihatuh apa? Dan Fattakullaha wa ati'un, ayat sihatuh 10. Dua kali Nabi Nuh sebut Nen kepada puak-puak dia takut tak takwa kepada Allah dan tak taat kepada dia. Allah. Nabi Nuh qayak lagi. Wa na, wa ma ana bitaridil dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman daripada bercampur gaul denganku. Aku bukan pasal orang bad time. Dak. Bukan orang pasal bengis, kerah. Tak ada kira orang kaya, orang miskin. Bila beriman maka jadi kelung tullah belakang. Ini ayat katanya. Anam tomton Nabi Nuh kecek ngapok-pok dia. Supaya juga dengan ayat. Di dalam suratul Isra' yang Allah Ta'ala firman. Waya kepada Nabi Muhammad. Wakfid janahakalil mu'minin. Bukan-bukan. Bukan suratul Isra' Wakfid janahakalil mu'minin. Hendaklah kamu, hei Muhammad. Renuhkanlah dirimu dengan orang-orang yang beriman. Kalau terjemuh bahasa pasang kam to kam waqfid hendaklah kamu genoh jana haka. Jana maknanya sayap. Apa manusia mana ada sayapnya? Tapi maksud di sini hendaklah kamu renuhkanlah diri kamu sesama orang Islam. Ni wayak pada Nabi Muhammad. Taksiu jadi nabi itu Angkat diri dia walaupun tamnaing dia ni Masya Allah Allah Ta'ala angkat nama Nabi sebut-Nabi kami angkatkan sebut-Nabi Muhammad seluruh sampai kau dunia akhirat tapi Nabi dia maita diri dia sebagai orang yang tinggi dia kenal sama saya biasa sebut kepada kita ni tak? orang okay, Arab badawi, orang okay. mari jumpa dengan Nabi dia nak jumpa benar-benar dengan Nabi bila jumpa apa nak kecek tak tubik siapa ke bibi muluk, dia ni kata nak sebut tapi tak ada sebut sebab kata berasa katanya Nabi ni hebat ma tapi Nabi cicit ya. nabi raya katanya duduk di air really. dulu fikir boleh benar-benar nak sebut nak raya duduk dia, tak setik. Nabi rakyat katanya, aku adalah orang tamadah. Aku anak yatim, aku orang miskin. Aku orang biasa. Mereka aku makan-makan ini biasa. Ya. Bila orang itu dengar, orang nabi rakyat, oh, Masya Allah. Daripada orang yang ketah tangan, supaya kita nak jumpa dengan pulak, puyai, buat seketah habis, nak kecek, tak tubik. Orang sedia banyak, nak kecek, habis buah. Tapi kalau dah kita minum Benar, kalau kita nak kecil, dia akan mari dengan sendiri. Itu nak royak katanya, Nabi pandak, au yang orang, lupcah yang orang, dan sebagainya. Begitulah juga, Nabi Nuh, alaihi salam, pada zaman dahulu, dia royak, aku tak ada duk hamba orang, aku tak ada duk hina, kepada orang tu, kepada orang ni, tak ada kira, orang fakir, orang miskin, orang tak ada duit, orang ada duit, mari duduk sekali. Naknya, pakat-pakat berimeh kepada Allah, dan jalan, Ajarin Allah di atas muka bumi. In ana illa nadhirun mubin Aku ini hanyalah seorang rasul Pemberi amarah yang jelas nyata Patu tu Tu rasul-rasul tiap orang Lagu tu lah belakang Sapa ajarin patut beri amarah Kepada semua Tidak kira hina kau ko, kau mulia Ya sapa Maksudnya tuateng tau tiap belakang Tak ada katanya pilih liuk, apa ni lek kon lek fikirana dah song mata tan tak ada, tak ada sahaja. Eh, pengnabi cair rabuk song mata kalau dengar orang, -orang sampai sengi rapak-rapak dengan dia. sikit -sik. orang, orang tak rapak, ah, buat tak tahu, buat buat hino dan sebagainya tak ada. Nanti nak no, katanya tau tiang belakang yang nabi-nabi rosau-rosau terutama sekali dah nabi Nuh ada hisalam ni yang kita duduk dalam ayat ni nak nunjukkan bahawa dia adalah seorang manusia yang lamanya berdakwah saya ingat Allah Ta'ala sebut cuang vela yang dia hidup iaitu 950 tahun setakat dia tengok dalam tafsir Nabi Nuh ni dilatih jadi rasul umur dia lebih pada 400 tahun dah barulah dia raptam naik sebagai seorang rasul lepas cuba kita gambar umur 400 lebih safar ke 950 tahun tengok duduk dari tamneng jadi rasul lama tapi yang ikut dia ulama setengah-setengah riwayat katanya tak lebih pada 70 orang setengah riwayat katanya bila dengan tangan ni. bila dengan jari tangan jari tangan manusia ada berapa butang? ada 10? Lah. tak lebih pada 10 algie okay, hak turuk dia dalam masa 500 tahun dekat-dekat dengan 500 tahun orang okay, turuk dia tak lebih kepada 10 ataupun tak lebih pada 70 daripada hak atas kapal itulah hak nabi nuh bawa orang-orang beriman naik atas kapal hak itulah mula jadi manusia semula hak jadi islam dan jadi kafir daripada anak cucu hak duduk di atas kapal nabi nuh sebab tu Allah taala ayat dzurriyyatan man hamalna ma'anu di awal suratul isra Nah, anak cucu yang kami bawa di atas kapal Nabi Nuh itulah. Jadi lama semula manusia di atas muka dunia sebab orang-orang yang deraka kepada Allah pada waktu tu, Allah Taala peracuh habis dengan air, air bah besar. Ni ayat selepas pada ni insya-Allah kita akan dengar, nah insya-Allah esok kalau sekiranya tidak ada uzur ke apa, kita akan boleh dengar pula keadaan yang Nabi Nuh duduk kecik dengan kaum dia. Dan sebagainya Wallahu wa